untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan menarik seputar Leslar Tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di sore hari ini Ada unggahan terbaru yang tentunya diposting oleh akun Instagram Leslar Entertainment Yang mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti dan Papa Billar yang sedang makan dan ada sebuah kalimat di sini persahabat ya Males masakan Lesti Wow, males masakan Lesti Ini persahabatnya spesial untuk keluarga Konoha Dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Selain males, kata apa lagi yang bisa disambungin dari masakan Lesti itu, persahabat ya Kira-kira kata apa lagi yang bisa disambungin dari masakan Lesti Kita simak di kalimat komentar yang diberikan dari akun Hani Umus, Sarah Sabrina mengatakan Sakti, masakan Lesti Aduh, bikin ngakak banget ya <laughs> Ada juga yang bilang katanya besti Aduh, Masya Allah banget Dan ada juga persahabat ya Daris Kuzuki mengatakan sales, sarapan Lesti, kata itu Masya Allah banget ya, kreatif banget dari warga Konoha yang selalu menghibur, selalu weekend happy banget yang mudah-mudahan, tentunya karya-karya terbaik ke Leslar selalu banyak yang tentunya menyukai, dan semoga selalu menyuguhkan kabar baik dan kabar bahagia untuk kita semuanya. Berikutnya persahabat dari ada sebuah ungan spesial juga. Satu zaman yang lalu bersahabat ya, Papa Bilar. akhirnya tentunya melihat Hinata. Alhamdulillah, sudah menjadi ibu juga nih Hinata. Masya Allah, mudah-mudahan saja bersahabat ya. Kucingnya Bunda Les nih, Papa Bilar ini selalu menemani persahabat ya, Les. Masya Allah, banget ya, banyak sekali tentunya doa, support, dan dukungan yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai keluarga Les. Dan selanjutnya persahabat ada vitamin bahagia juga yang kita dapatkan Alhamdulillah Bapak Bilar setengah jam yang lalu ini memposting video BBL mendapat hadiah persahabatnya dari Habib dan Kartika Putri Masya Allah ini salah satunya menunjukkan juga bahwa Banyak sekali yang sayang kepada BBL Tuh, tuh Baby Al-Fatih Masya Allah banget ya Alhamdulillah dari Habib Usman dan Kartika Putri langsung yang mengirimkan hadiah untuk BBL Semoga semakin banyak lagi doa dan support Hingga dukungan yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus Mencintai idola kita Dan selanjutnya ini vitamin bahaya di sore hari ini yang kita dapatkan Langsung dari Papa Bilar Persahabat ya Masya Allah memakai kapel warna kuning Bajunya Minions Aduh tentunya kita dibikin happy sekali sore hari ini dan kita salpuk dengan yang dipegang oleh al -Fatih. tuh persahabannya kira-kira apa nih apa ini mainannya BBL aduh ini cute banget ya Masya Allah dan postingan ini pun di repost kembali oleh akun Lenslar Al-Fatih FC mengatakan di kalimat caption Ah, gemes btw itu yang di tangan abang apa ania ya? katanya itu bersahabat ya seperti si mainan abang l ya dan kita lihat juga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh sahabat Leslar ya ini dari akun Instagram Mama Eda 1998 mengatakan masya allah dengan kalimat masya allah luar biasa bersahabat ya untuk keluarga Leslar dan kita lihat juga bersahabat ke komentar berikutnya dari akun Tutik Yudiono mengatakan itu alat buat anak yang sudah mulai tumbuh gigi dan mulai gigit-gigit tangan katanya tuh persahabat ya ini menjawab pertanyaan persahabat ya apa sih yang dipegang oleh BBL itu adalah tentunya alat Buat anak yang sudah mulai tumbuh gigi ya, Masya Allah, luar biasa Doakan selalu yang terbaik ya Apapun yang tentunya dilakukan hari ini Diberikan kemudahan Mudah-mudahan kita semua juga selalu sehat Selalu kompak dan solid Mendukung yang terbaik karya-karya idola kita Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya